Baiklah persahabatlah selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat ya kita lihat ada kebucinan dari papa bilari persahabat ya masya Allah kali ini korbannya adalah abang Fatih ini si lucu dan sangat menggemaskan abang Elia ya. begitu dicium papahnya masya Allah ia bisa terdiam. Ini kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita lihat dari keluarga kecil Leslar Semoga bahagia selalu, semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Yusniar25 Underscore mengatakan Ciuman yang tulus penuh cinta dan kasih sayang dari seorang Papa Pilar untuk anak tercintanya Abang El Tuh persahabat ya, inilah kasih sayang yang sesungguhnya dari seorang ayah untuk sang anak Doakan yang terbaik persahabat ya untuk idola kesayangan, semoga selalu bahagia Kemudian persahabat juga mendapatkan info dari Ibu Siwi di laman akun Instagram pribadi miliknya, Ibu Siwi mengunggah sebuah postingan kabar The Academy 5 yang tinggal 23 hari lagi akan dihadirkan, akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Dan di postingan ini pun ada sebuah kalimat pertanyaan. Lagu dangdut apa yang paling ingin didengar oleh peserta audisi DA5? Tuh, persahabatnya, kira-kira lagu dangdut apa nih? Kalau warga konoha, persahabatnya requestnya itu lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Semoga dibawakan di acara dangdut akademi 5 oleh peserta. Persahabat, ya, kita berharap sekali semoga banyak lagu-lagu Bunda Lesti yang dibawakan oleh peserta audisi DA5. Kemudian, Persahabat disimbang juga. Ada momen spesial. Ini ada momen spesial luar biasa banget ya dari Bunda Lesti dan Ibu Siwi. Ketika di acara ideal, Persahabat ya ini sih acara yang sangat membanggakan sekali. Ibu Siwi mengatakan, pemain sinetron aja takluk, nggak tuh sama penyanyi dangdut sambil menunjuk Bunda Lesti Kejora. Wow, pemain sinetron aja takluk ya oleh penyanyi dangdut. Pemain sinetron itu adalah Papa Bilar yang takluk keluk oleh sang kejora Bunda Lesti. Masya Allah, Ibu Siwi ini bisa banget ya. Kebanggaan kita memang luar biasa. Semoga keluarga Leslar selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun direpost oleh akun Abang underscore L ada kalimat juga yang dituliskan dalam kalimat caption Omang Siwi bisa aja nih pemain sinetron takluk nggak tuh ama penyanyi dangdut osas osas katanya tuh ya, <tif> masya Allah alhamdulillah semoga leslie selamat selamanya amin tuh tanggapan dari para sahabat ya semoga doa doa baik selalu diijabah dan terkabul selanjutnya ya kita simak juga nih vlog terbaru Leslar Entertainment sudah disuguhkan persahabat ya malam hari ini juga langsung dikasih vitamin bahagia dan di vlog ini tentunya bayang sekali keseruan, kegesrekan yang selalu disuguhkan dan diperlihatkan oleh idola kita ini salah satunya Papa Bilar bersahabatnya bikin bengek banget Belanja popok aja ini sampai ke Paris, wow ini lucu banget nih persahabat ya pembahasannya Papa Bilar Masya Allah Bunda aja sampai malu-malu tuh persahabat ya saat Papa Bilar bilang belanja popok katanya tuh ya Aduh ini cute banget nih persahabat ya Semoga tentunya ada kabar baik yang kita dapatkan setiap harinya dari idola kesayangan karena Vitamin-vitamin selalu ditunggu oleh warga Konoha Dan kita lihat nih persahabat ya momen saat Bunda Lesti dicium kening oleh Papa Bilar Masya Allah Yuk sama-sama kita dukung untuk karya-karya terbaik Leslar Semangat terus untuk warga Konoha Semoga semakin solid mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga, persahabat kita mampir ke unggahan Leslar Entertainment 3 jam yang lalu. Mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti, Bapak Bilar saat liburan di Cianjur. Ini ada kalimat beberapa saat sebelum kejadian, para sahabat, ya. Sebelumnya kita simak dulu di kalimat caption yang dituliskan. Buat yang kangen keseruan Leslar, pas pulang kampung jangan digeser. Kalau digeser, fix, kamu ngakak. Emang dasar bunda kelihatannya aja mungil padahal tenaganya luar biasa bisa bikin rezeki Bilar kejebur Kita lihat slide kedua nih persahabatnya bikin ngakak banget Belum aja mulai Papa Bilar memang sudah tentunya kejebur empang saat main bantal nih persahabatnya main pukul bantal Dengan Bunda Lesti kejurah Masya Allah Bunda Lesti tenaganya kuat banget ya